Biasanya gua ngebahas video-video Ghost Hunter yang eksplor ke tempat-tempat angker, rumah sakit, kuburan, dan tempat-tempat menyeramkan lainnya Tapi video yang pertama kali kita bahas hari ini itu beda banget guys Video yang aneh banget ini direkam oleh seorang pengunjung konser musik yang diadakan siang hari di California, Amerika Serikat Di video ini ada sebuah fenomena yang sangat aneh yang terjadi ke salah satu pengunjung lain yang terekam jelas banget di video ini Perhatikan baik-baik Ada seorang cowok dengan badan yang besar, sedang berlari, dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Doi jatuh ke belakang seolah Doi itu kayak kepentok sama sesuatu yang gak kelihatan di kamera. Sepertinya Doi itu menabrak sesuatu yang keras. Sampai-sampai jatuhnya juga kenceng banget ke tanah. Beruntungnya Doi ini gak kenapa-kenapa dan masih bisa berdiri. Selain itu di situ juga ada temennya yang ngebantuin Doi. Tapi meskipun begitu Doi jatuh sekali lagi ke belakang untuk yang kedua kalinya. Dan bahkan abis jatuh ke tanah, badan doi ini seolah kayak ada yang narik ke belakang sampai doi keseret beberapa meter. So, ini fenomena yang aneh banget ya. Gua sama sekali belum pernah ngeliat ada kejadian yang kayak gini, dan gua sendiri juga sebenarnya gak tahu apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Apakah cowok yang tadi itu cuma mabuk, atau jangan-jangan cowok ini cuma acting doang? Tapi nih ya, gila banget sih kalau cowok yang tadi itu cuma acting doang. Menurut gua, doi layak banget buat dapetin piala Oscar. Coba lihat deh. Jatuhnya dan gerakan tubuhnya tuh bener-bener kelihatan kayak super duper real Bener-bener actingnya tuh natural senatural-naturalnya Jatuhnya juga kelihatan beneran kayak sakit banget ke badan So pastinya kalau yang tadi itu cuma acting doang Doi bener-bener total banget buat ngelakuinnya So gimana menurut kalian? Liburan, outing bareng keluarga dan teman-teman itu pastinya enak banget ya Nah, video yang berikutnya ini direkam oleh seseorang yang sedang asik liburan bareng teman-temannya nyobain main wahana tabing di sungai. Mereka main di situ seharian dan akhirnya pulang ke rumah. Dan selama main wahana tabing itu, mereka juga sempat beberapa kali ngevideoin buat kenang-kenangan. Tapi, pas doi lihat-lihat lagi rekaman videonya, doi baru sadar ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah objek aneh di dalam air yang sempat terekam kamera ini cukup singkat. Sosok itu seperti mengikuti pelampung yang dinaikin orang ini dari belakang. Walaupun cuma kerekam beberapa detik aja, tapi sosoknya itu kelihatan cukup jelas ya. Dan gak lama kemudian, sosok yang tadi itu masuk ke dalam air yang lebih dalam dan menghilang. So di sini menurut gua aneh banget ya. Mungkin diantara kalian banyak yang mikir, ah bisa jadi yang tadi itu cuma salah satu temennya yang nggak ikutan naik pelampung tapi berenang di belakangnya. Tapi menurut gua cara berenangnya dan cara menghilangnya itu cukup aneh. Pastinya cukup sulit ya buat seseorang yang bukan perenang profesional buat berenang kayak di video yang tadi. So gimana menurut kalian? Kalian ada sekelompok orang yang rame-rame naik sebuah wahana di sebuah taman bermain di Meksiko malam hari. Mereka datang ke sana main sambil rekam-rekam pakai kamera, tapi abis mereka pulang dan lihat lagi rekaman videonya. Mereka baru sadar ada yang aneh sama salah satu potongan video pas mereka naik wahana Galeon di taman bermain itu. Perhatikan baik-baik. Awalnya, di kursi wahana itu ada empat orang. Dan di paling ujung, ada satu orang cewek yang duduk pakai baju putih. Sosok itu kelihatan enjoy banget. Bahkan Doi juga kelihatan ketawa menikmati wahana itu. Tapi, pas di tengah-tengah video, tiba-tiba sosok yang tadi itu ngilang, guys. Cewek berbaju putih yang duduk di ujung tadi itu menghilang. Dan sama sekali nggak kelihatan di video itu sampai videonya habis Cowok yang merekam video ini itu juga bingung. Dan mengaku kalau doi itu sama sekali nggak kenal sama cewek berbaju putih yang duduk di sebelahnya. Bahkan, doi juga nggak sadar kalau ada cewek yang duduk di ujung situ. Gua nggak tahu ya, apakah cowok ini tuh sama sekali nggak peka sama sekitarnya karena doi itu lagi fokus buat megangin kamera, atau jangan-jangan emang bener kalau sosok cewek berbaju putih yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Wijabat. Terkadang, buat ngisi liburan itu kita nggak harus keluar rumah, guys. Tapi cukup dengan main game bareng keluarga atau teman, pastinya itu udah menyenangkan banget. Sama halnya yang dilakuin sama tiga cewek dari Norwegia ini. Suatu hari, karena penasaran, mereka cobain buat main wijaboard. Board. Dua orang yang main dan satu orang diantara mereka ngerekam video ini. Nggak usah gue jelasin panjang lebar, perhatikan video yang ini baik-baik för det blir. Vad vi den. Si, ta på vet Oh, kan aku få gå Emily. <laughs> kan <ikke> <laughs> oh, nah, aku terteguk gå Aku <laughs> bort! Det är ju saker som kommer att ta mig då. För jag sitter alldene, fan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 Jössas, <tuk> det Banyak banget kejadian aneh di video yang tadi Mulai dari ada sebuah gelas berisi air yang bisa bergeser sendiri Sampai dengan lampu gantung dengan ukuran yang besar Tiba-tiba bisa mengayun abis mereka ngomong give us a sign So dari video ini kita bisa belajar ya Jangan pernah main-main buat manggil-manggil roh atau arwah Kalau kalian gak tahu resikonya Karena sebenarnya itu bukan permainan Waterboom. Video yang terakhir ini berasal dari potongan cuplikan live streaming yang dilakukan sama Andre DMS212new di, di TikTok. So kali ini doi coba buat eksplor ke sebuah tempat bermain yang udah tutup dan terbengkalai cukup lama. Dulunya tempat itu sangat ramai dan banyak dikunjungi wisatawan. Selain itu, di dalamnya juga banyak seluncuran wahana air mirip kayak di Waterboom. Tapi tiba-tiba dari kejauhan Andre melihat ada sesuatu yang bikin Doi teriak Ya Allah Gusti berkali-kali Assalamualaikum, ini kolam renangnya ya Astagatuhan, ya Allah Kusti Ya Allah Kusti Ya Allah Kusti Ya Allah Kusti Ya Allah Kusti guys Astagatuhan, potong Potong, melihat potong Seperti potong di atas Astagatuhan, ya Allah Ya Allah Kusti juga enggak Ya Allah Kusti juga enggak pola ya Allah Tuhan Ya Allah Tuhan. Ada sosok poci dengan wajah hitam legam yang berdiri di semak-semak Dan terekam jelas kamera Andre pas di zoom Seolah sosok itu kayak sadar sama keberadaan Andre ini Dan persis pas Andre mulai teriak-teriak ya Allah gusti Sosok poci itu langsung berbalik badan dan turun ke bawah seolah badannya kayak membungkuk Sosok itu terus turun ke bawah dan menghilang